Teman, teman semua ini berdasarkan pengamatan saya setelah teman saya Pak Triyono ini mengikuti program guru berat ada beberapa yang menjadi catatan saya yang pertama yaitu bahwa Pak Triyono itu pembelajaran itu sekarang sudah semakin bagus semakin kreatif dan juga dapat menginspirasi teman-teman semua di sini. Kemudian dari peserta didik, peserta didik juga semakin antusias untuk mengikuti pembelajarannya. Pokoknya kami semua senang, kami semua senang setelah Pak Tiono mengikuti program guru penggerak ini, karena apa? E, Pembelajaran jadi semakin mantap dan semakin oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Nurdiana lalui kelas 5A SD negeri Kejajar. Di sini saya akan memberikan sedikit catatan kepada Pak Triono, karena telah mengikuti program guru pengerak. Uh, yang pertama, situasi atau pembelajaran di dalam kelas menjadi interaktif antara guru dan siswa, menjadi lebih hidup, lebih menyenangkan, dan bisa menjadi contoh buat bapak-bapak ibu yang kedua peserta didik menjadi lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran dan siswa-siswa menjadi lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran mungkin seperti itu saja pesan dari saya atau catatan dari saya semoga Pak Triono depannya semakin sukses, semakin bisa memberikan contoh yang baik karena telah mengikuti program Guru Penggerak Semangat Pak Saya Pak Tri Baik, ramah, dan pembelajarannya Bagus dan baik Di sini juga Pak Tri Membuat anak-anak yang belajar Nyaman dan senang Menurut saya Pak Tri Baik menggunakan alat pelaka Sehingga Anak-anak nyaman saat belajar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya selalu kepala sekolah di SD Negeri mengamati terhadap eh, Bapak Triono yang sudah mengikuti program guru pekerja bahwasanya dalam pembelajaran semakin menarik, semakin antusias anak-anak mengikuti pelajaran tersebut. Di samping itu, dalam pembelajaran itu menggunakan berbagai metode dan media pembelajaran sehingga anak tidak besar. dalam pembelajaran itu semakin bermakna dan anak-anak semakin uh, menerima pembelajaran dengan uh, baik maksimal dan efisien sehingga prestasi siswa akan menjadi lebih meningkat demikian selaku kelas sekolah memberikan komentar terhadap pelaksanaan guru pembelajar guru kegerak bagi Bapak. Terima kasih.